Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وصف الله لنا من أقىد الجاهلين اللهم فسّل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم A'udzu rajim Wallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta ma ladzi yatim wa la yahuddu Al-mukarramun segala feralimul ulama, para kiai tokoh agama, para sesepuh, para ajengan, para guru-guru ngaji yang saya anggap orang tua dan guru saya. Wabilusus guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin yang mudah-mudahan ustaz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan ketua panitia penyelenggara Beserta seluruh jajaran anggotanya Yang telah bekerja keras Demi terlaksananya acara malam hari ini Mudah-mudahan kerja keras panitia Dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda Aparatul pemerintah yang saya muliakan Sahabat saya Wabilusus Bapak Camat Supriyadi STTP yang Alhamdulillah tadi telah memberikan sambutan buat kita Mudah-mudahan Pemerintah-pemerintah kita dijadikan oleh Allah Pemimpin-pemimpin yang amanah Yang sayang terhadap rakyatnya Bapak, Ibu, Santriawan, dan Santriawati yang saya cintai Wabilusus yang paling saya hormati Tukang salon Mana mengaji Haji Maman Bang Haji, ayah saya datang dari tadi, Bu. Saya dengar dari MC sambutan panitia tokoh masyarakat termasuk sambutan camat nggak pernah menghormatin tukang salon. Betul nggak? Padahal malam ini yang hebat bukan panitia, bukan penceramah, bukan camat, bukan kori, tapi tukang salon. Kalau dia ngambek dimatiin salon, ngegerowok saya ceramah. Doakan tukang salon mudah-mudahan masuk surganya Allah Sama salon-salonnya Atau ngegotongan salon Kang Haji <tongan> Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Salawat dan salam Moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi Besar Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik Wa barik Oh iya lupa Belum saya hormati calon-calon lurah Calon-calon kepala desa Ini hadir semua empat-empatnya Wih hebat Coba kalau sambutan empat-empatnya Atau abis acara Ya Alhamdulillah hadir semua Dalam satu tujuan Yaitu memajukan kampung kita Kadu mudah-mudahan ke depannya lebih maju Amin Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia Ini maram kita punya acara Gebiar Muharram Indonesia itu Mayoritas orang Islam Tapi kebanyakan Indonesia pula orang Islamnya Yang gak tahu kapan tahun baru Islam Betul gak? Bahkan Bulan-bulan Islam saja jarang ada yang Hafal Komo emak-emak Bulan Islam paling banter apalah upat bulan doang Rejab roh puasa lebaran Bener tak di Giliran bulan-bulan masehi wuh, Bangun tidur juga ditanya langsung hafal Tahun baru masehi Semua orang ikut merayakan Bukan cuman anak muda Nenek-nenek -nene ikut begadang Nungguin jam 12 malam buat niup terompet Betul? Kalau tahun baru Masai, tanggal 31 Desember, mau malam tahun baru, tanggal 1 Januari, semua orang sibuk. jam 4 sore udah sibuk nyariin arang. Yang manggang. Arang udah kebeli, cari ayam. Ayam gak kebeli, ganti ikan. Ikan gak kebeli, jagung. Jagung gak kebeli, rumah. <tuh> <tuh> sibuk. Tapi tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah, jarang ada orang yang tahu. Betul, ya? Padahal ini bulan sangat bersejarah. Ini bulan yang sakral. Namanya juga Angker Muharram. Serem. Di bulan Muharram ini ada beberapa kejadian yang luar biasa. Di antaranya diterima tobatnya Nabi Adam oleh Allah. Setelah ratusan tahun, Nabi Adam minta ampun sama Allah. Berbuat kesalahannya sekali, tobatnya ratusan tahun Nabi Adam. Kita cucunya Adam terbalik. Dosanya puluhan tahun tobatnya sekali. Betul nggak? Kita sering hafal, mungkin kita hafal taubat Nabi Adam. Rabbana zolamna angpu wa tagfir wa tarhamna lanaku minalho. Itu taubat Nabi Adam. Biasanya di masjid di dimusholah suka dibacain tuh kalau subuh sama aki-aki cuacana gerimis ya <tuh> <tuh> dalamnya <angbusana> wa ilam. <tuh> Itu diterima oleh Allah Taubatan Nabi Adam tanggal 10 Muharram. Termasuk selamatnya Nabi Ibrahim dari bakaran api Raja Namrud Itu bulan Muharram tanggal 10 Bahkan api pun tidak sanggup membakar Nabi Ibrahim Apinya jadi dingin atau Allah dalam Al-Quran Ya narukuni barda wa salam Ibrahim Api dingin selamatin Nabi Ibrahim Maka Nabi Ibrahim bukan mempan Karena apinya diperintahkan sama Allah biar dingin Makanya kalau ibu biar nggak mempan dibakar itu wiridannya ya Narkuni Bardawasallamaalaihibrohim seribu kali terak di malterak coba Allah, muharram. Terus apa hikmahnya buat kita Ustadz Umat Baginda Rasul? Apa muharram ini yang mengajarkan buat kita? Satu, muharram ini mengajarkan buat kita untuk hijrah, pindah kita. Dari mana? Dari akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik Yang sudah baik biar lebih baik Yang sudah lebih baik biar istiqomah dalam kebaikannya Yuk sama-sama kita hijrah Kita pindah Sebab tidak akan merubah Allah Dengan kehidupan kita Selama kita tidak mau merubahnya sendiri Wallahu la yugayiru mabikawmin Hatta yugayiru mabikang pusihim Robah Yang kemarin biasanya sama suami ngeloncong Sekarang mah jangan Ya bu ya Ya bu ya, bu, hidupkan, ya. bu. yang biasanya ngelawan sama suami, sekarang mah jangan. Yang biasanya sering ngomongin orang, ngomongin tetangga, sekarang mau berhenti. Ya bu ya, kan biasanya ibu-ibu pak yang gak bisa jaga mulut. Bu, perempuan mah apa aja diomong, jangankan di pasar, di pengajian masih ngomongin orang. Mending orang lain yang diomongin, kadang-kadang ustazahnya lagi diomongin. Ustazah datang ke majestal Pakai rantai Gede ada omongin Bi bi bi Dulu tuh Ustazah Rantai no konek Menang arisan merennya Udah dia ngomong seru edana deh He, he bi Tapi koneknya kos segitu Eta mo maksudnya mas ngora Lain merennya mas kolot jaherang si sih konek heh He ditukang ngajakan ngomong I, Lain ee imitasi Mereka di pasar malam Harganya 30.000. Tuh batu, batu rumahnya rantai Ibu nu repot <laughs> Ih perempuan apa itu diomong omong Berangkat kondangan Ada yang kondangan Suaminya ganteng Bininya jelek Abis diomongin omongin Ih lelaki ganteng-ganteng Pemajikan ke situan tolol Nyehideng ya, gendut hirup nih Kusebuntulan hitut bay Pemajikan na gelis Salakin na Beak Dia ih Ih mata matanya balik setan Beren ya Gelis-gelis lagi nya Kuru Ih bati selaki selaki batur bawajakan, bawajakan ibu nuru repot. <muluk> Betul enggak? Awas wah kerjaan perempuan, mulut dijaga. Robah yang tanya tidak baik menjadi baik. Salamatul insan fi hibzil lisan, selamatnya manusia tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisan. Lidah tidak bertulang tapi tajamnya melebihi pedang. Sekali sakiti hati orang sampai mati, rasa sakit hati yang enggak bakal hilang. Betul nggak? Betul nggak? Nih, perempuan Termasuk kalau ngomelin anak po dengerin Ini biasanya perempuan kalau ngomelin anak enteng banget Kayak gak punya bro anak monyet Anak setan Lah kan ibu emaknya Bener-bener Jadi -bener. ibu punya anak bangor Terus ngomelnya bangor ya budak Hatu bangor terus Bandel ya budak Hatu bandel terus Gua usah usar ngomela yang bagus, saya ajarin. Biar kata anak ibu bandel ngomela yang cakep. Bagaimana caranya pintar ya budak. Si jadi kiai sih gitu. Ayo ngomel gitu dia. Wih, sohor. Betul nggak? <tuh, tuh, tuh>, ayo, roba sifat kita. Yang malas ibadah, hayo rajinin ibadah. Yang malas ke masjid, hayo rajinin ke masjid. Yang malas ke musola, hayo rajinin ke musola. Ya kalau di dunia nggak mau ibadah mau ngapain? Ya mati nggak bakal dibawa harta pangkat jabatan semua nggak bakal dibawa Yang dibawa cuman amal ibadah betul nggak? Betul. Nih anak muda, man, anak muda. Woi, CS, anak muda tadi pengajian tadi dangdut tempat poek deh ayana. Mang, Pabau. Oh, Keresek, dia ngomong, "Bayu mana perawannya neng? Mana perawan? Ibu ulah nyautan, atau ibu mau perawan? Opat lima, sekarang ropek deh. Apa roka? muda hijrah, bukan saatnya sekarang. Tungkrang tongkrong di pinggir jalan, betul enggak?" Bukan zamannya sekarang mabok-mabokan. Lagian kalau anak muda mabok, anak luar tukang tongkrong nggak laku. Bener bu? Saya tanya, mau punya mantu yang tukang mabok? Mau punya mantu yang tukang tongkrong? Dengerin anak muda, nggak laku loh. Punya mantu yang pintar ngaji mau? Yang rajin sholat mau? Camat tuh. <tuh> anak muda masalahnya kenapa subhanallah pemuda zaman sekarang pejuang di masa yang akan datang kalau sekarang anak muda yang nggak ngerti agama anak muda yang nggak bisa ngaji jangan sampai di kampung apa ini sempur krisis Ustad gak usah hiji terus gitu kolot coba lah munusatna menceret biar aku jamah maghrib libur bener Bu, RT memang ngas rajin ke musyola Batur can ajan, nanti ngas ajan oh, Makib ajan jam genep, RT jam opat ngas ajan Uy rajin ting, ngay mah RT Lain rajin ting, blokon can waktu RT asup ke musyola ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Beres RT, datang RW Cek RW, sorangan T, AWE Pan, orang Indonesia mah gitu, pan, Namun manggil jal masuk tung tung tung doang pan ya. Ye, coba, manggil Ustad, tat. -j -j. manggil Camat, mat. Manggil lurah, manggil RT, manggil RW, tuh. Orang Indonesia pasti yang diambil belakang yang nggak mungkin depannya. Kalau depannya nggak enak, manggil RT, R. Manggil RW, R atau Sarua apa, Pak. Cak RW teh lurah mana lurah? Canda tang lurah. Ayo teh, eh tahyu weh. Cak RW teh, teh. Baris selawatan lah. Baris nungguan lurah. Muncain lurah. Mantara sepi. Hah tahos ya? RW selawatan. bari manggil lurah teh. Cak RW salatullah. Lurah geran. Salam. Muluq. lurah yulah. Halo. Toh anggap saja lurah yul. Rozuli. Lulak tinggalkan gua. Ingin lah? Wow, eh tah lurah. Maka samping beta bali biasa bacaan BHS dihandap handap diluhur Cek di luhur. Ceuk RW samping jing jeut atuh sia si tolol cenah. Sarawat bade manggil-manggil eh atuh sia kebelja ngising heula Bu, sebagai pimpinan yang baik kata RW, silakan pelurah komat. Wah, waga pelurah komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wa sallam, al-falaq, qul qoma di sholat, Allahu akbar, Allah akbar, la ilaha ilallah. Beres komat cek lurah. Tadi wahaji wajib mana ya imam? Eh uh, wo, mana? Tadi majem opar cina nyunti. Lajukku naon? Main ceret. Lajunya hmm. kuma orang sholat boy. Pan ada lurah. Sebagai pemimpin yang baik silahkan pelurah jadi imam. Boy cek lurah aing komat. Tolol zia. Temenan pemali atas nama pimpinan saya memerintahkan kepada bawahan rw imam cek rw aing selawatan tadilah ayo kumaya teh imam heh syadui aing panggilan ada datang punggul aing nu aja terus kumaya salat u imam Aduh terpaksa lurah pengumuman bapak bapak mohon maaf dikarenakan imam kita mencret hari ini maghrib kita liburkan sementara Ayah kiai akhirnya tukang balik nyekelan cangkeng aing masa umur umur karena kiai magrib liburan Luar khabeh di musola karena keluar ngepeka pintu musola ayah budak ngora disempur boy cek budak ngora ayah rw kebenaran rw boga parawan gelis Ah numpang sholat ah sugan di pulung minantu ku rw jadi nama sholat lain karena Allah karena rw begitu asup ke musola rw keluar cak gudang orang mau kemana per, balik, wih amat solat nunggu no, terjadi, Quran gitu iman nunggu no, mencerai, lajuowe iman, lajuowe enggak sekolah, boy cek er, emang bisa gitu boy kecil, baru maghrib taraweh saya jawabin, Hai masuk, wah, mau, gua batuk nambah ya batuk nangkos kiai, biasa maju keharu, budang orang rata, tapi tidak bisa ngaji belum pan, aduh terdaik ngaji pak segitu asup ke pengimbaran nanti <tuh> uh, rapatkan barisannya. Aboh, cak RT, uh, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, rapat, Hayu gerakan sholat terus maghrib ayo ngereka besan. Oh uh, siap, madap <tuh> ke kiblat, terus soli nengok mereka tukang, uh, udah siap, r ngamuk ditabok sih buaya. Nanya mulu ira sholat dia, atuh te bisa ngaji rek jadi imam pan acak-acakan, usolinoga ayo tujuh menit. Usolin, usolin, usolin, usolin uzali fardha usolli usolli fardha fardha usolli <tik> rt noel ke rw we poho meureun bae nya we ditowel rw heuy maghrib oh sugan subuh bae we uzali fardho maghrib salasa raka'atin allah salah kori ieu ya mah. Si takbirna panjang kau mau bacaanah yasin sia. Ya. Cek E we mana rak besan leuh aing ketinggaleun ieu ya mah. Cek E teges geus ulah loba omong, urang tuturkeun bae lamun ke maca suratna panjang urang balik.